Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani mandiri di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlahan naik dari Rp 500 per kilogram menjadi Rp 900 per kilogram. Dituturkan oleh salah satu petani sawit mandiri, Yanto, kenaikan harga TBS sebesar Rp 900 per kilogram terjadi pada Jumat dan diharapkan terus naik. Ia menjelaskan. Harga terendah TBS di tingkat petani sawit mandiri sebelumnya hanya 350 rupiah sampai 550 rupiah per kilogram. Harga tersebut tidak sebanding dengan biaya operasional yang dikeluarkan petani termasuk juga harga pupuk yang cukup mahal. Saya berharap harga TBS terus mengalami kenaikan hingga pada harga tertinggi mencapai rp 3.000 lebih per kilogram seperti sebelumnya, jelas Yanto. Berdasarkan rilis resmi dari Dinas Pangan dan Pertanian, Dinpan Pertan, Bangka per 27 Juli 2022, harga TBS petani mandiri di pabrik kelapa sawit berkisar Rp 1.100 hingga Rp 1.430 per kilogram dengan grafik harga rata-rata mencapai Rp 1.297 per kilogram mulai naiknya harga TBS dipicu kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan menghapus sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil, CPO, beserta produk turunannya. Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Keuangan menghapus sementara pungutan ekspor minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil, CPO, beserta produk turunannya. Ketentuan penghapusan pungutan ekspor CPO dan turunannya ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 PMK 05 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103 PMK 05 2022 tentang tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tarif pungutan ekspor ini. Semua produk CPO dan turunannya menjadi nol dolar Amerika. Hal ini berlaku sejak PMK tersebut diundangkan pada 15 Juli sampai 31 Agustus 2022. Seluruh penghutan dicabut terhitung mulai 15 Juli hingga 31 Agustus 2022. Diperkirakan selama dua minggu ke depan harga akan kembali normal, kata Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Bangka Charlino Priyansyah. Sekian harga sawit untuk tanggal 29 Juli 2022.